Ayo, ayo, ayo, ayo. Wah, oh, oh, oh, oh. ada tiga, tiga, tiga, tiga. Tema. Tuh. Mantap. Uh, uh. Wah, ada satu lagi terbukat, teman. Ayo, kita teman. Tuh. Mantap, teman. Tuh. Wah, gila teman. wah Wadidaw, wadidaw, wadidaw, wadidaw. Udah tiga, tiga, tiga, tiga, teman Ada satu lagi teman. Tuh. Uh, mantap teman. Kena lahirnya teman. Kali ini udah dapat empat kita Let's go. hari ini kita berburu tiris, teman-teman. Ayo ayo ayo kita lari-lari lari-lari lari-lari di seperti ada tiris, teman-teman. Ayo ayo ayo ayo. Wow. Ada tiris, tiris, tiris, ada tiris. Tembak. Tor. Mantap. Uh, uh. Wah, ada satu lagi, teman-teman. Ayo kita tembak. Tuh. Mantap, teman-teman. Wah, gilalah, teman-teman wadidaw wadidaw wadidaw wadidaw udah tiga tiga teman-teman ada satu lagi teman-teman uh, mantap teman-teman kena lahirnya teman-teman kali ini udah dapat empat kita tiri teman-teman kita bunuh ayo kita lari lari lari lari lari lari lari kita berburu dinosaur lagi teman-teman nah, yang penting jangan lupa like and share ya teman-teman eh disini ada paling dinosaurus lagi teman-teman kita sembuh dulu nih teman-teman di pohon Hah, lari. Ayo lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari. Nah, sepertinya ada apa di sini, teman-teman? Ayo kita lari, lari, lari, lari, lari. Ayo jangan terus Wadidau, wadidau, wadidau. Ini op, op. Di sini sepertinya ada ada apa ya, teman-teman? Uh. Kita sepoin dulu, teman-teman. Di pohon teman-teman. Kita harus hati-hati, teman. Kira ada apa di sini, teman-teman? Coba tebak. Ada apa di sini? Wah, waw, waw, waw, waw, waw, didow, didow, didow. Harus take care seurus teman. Kita pilih dulu kepala yang teman, teman. Waduh, nggak kenal lagi satu lagi. Wah, mantap banget teman, teman. Sepertinya ada satu lagi tadi teman. Di mana ya? Sebelah kiri atau sebelah kanan? Ayo, ayo, ayo, ayo, ayo. ayo. Bukan, bukan di situ. Uh, buat nih yang di sini tadi, wah mana kepalanya, mana kepalanya, mana kepalanya, mana kepalanya, wah kita pilih lagi, toh, teman-teman mati lagi teman-teman, udah -teman. tua, kita harus kita kita buru kali ini teman-teman, ini -teman. kita lari aja teman-teman, lari-lari. Kita isi waktu dulu ya teman-teman. Ayo ayo ayo ayo ayo ayo di sini ada lagi apa lagi ya. Ayo kita masuk di sungai aja teman-teman. Oh mungkin ada buaya teman-teman. Seperti ada buaya. Buaya apa? Wah, wah, wah, buaya darat. ada Satu lagi. Tuh. Mantap besar ada dua di sini teman-teman. Ayo kita tembak lagi teman-teman. Buat luru teman-teman, baru mati dia. Ini mana itu? Ayo ready. Ready ready ready down, Ayo kita lari kecepatan. wow wow wow wow pow. Bagus teman-teman. lemahnya di kepala ini. Lembut kepala ya. Ternyata ada nih, teman-teman. Ayo kita periksa lagi Ah, ini dia kepala yang kita didik wah mati lagi teman-teman. Siapa dulu snipernya teman-teman? Ayo disitu ada ada itu, C, teman-teman. Ayo kita ke sana yuk, teman-teman. Wah, disini biasanya banyak para jenderal serius, teman-teman. Ayo, ayo, ada itu, itu, itu. Kita ketemu dia lagi, teman teman. Tor. Mantap. Eh, tadi berarti sepertinya ada satu lagi, teman-teman dimana dimana ya ayo ayo ayo ayo ayo, ayo ayo ayo ayo ayo kita lari itu itu, itu teman teman Tuh, aduh gak kena lagi ayo lari lari lari ayo kesini kesini lu kesini lu kesini lu